Selamat siang teman-teman, kita buka kelasnya dalam doa ya. Tadar saya approve ya Ya kita buka kelasnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur bahwa berkumpul di Zoom meeting ini untuk melanjutkan pembahasan kami untuk unit 5 Biarkanlah yang berkati kami. Eksersisnya bisa lancar, koneksi internetnya baik sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kami pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Halia. Amin. Oke, teman-teman kita akan dokumentasikan pertemuan kita, boleh bantu nyalakan kameranya. Tadi yang izin, Nathan apa-apa. Yang lain boleh bantu nyalakan kameranya ya. ya kamera semua, senyum. 3, 2, 1. Sip, teman-teman, terima kasih. Hari ini kita bahas unit 5, melanjutkan materi yang sebelumnya. Apakah sudah tampil di layar teman-teman? Sudah. Sudah ya. Nah, silahkan. Apakah masih ingat perbedaan financial accounting dengan management accounting? Boleh sebutkan namanya. Kita udah bahas nih financial accounting di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan ke manajemen accounting. Nah, sebelumnya masih ingat enggak perbedaan antara financial accounting dengan manajemen accounting? Ada yang mau coba? Silahkan. Kalau yang manajemen itu buat internal, kalau enggak salah ya, sih. Terus yang financial Oke, yang external. Salim ya? Iya, sih. Ya, gimana Salim? boleh diulangi kalau nggak salah sih yang manajemen itu hubungannya dengan yang internal terus kalau yang financial itu buat kebutuhan eksternalnya gitu betul terima kasih Salim jadi kalau teman-teman melihat di unit overviewnya financial accounting ini external view makanya harus ikut standar Supaya laporannya bisa dibaca oleh pihak luar. Jadi kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Kita sudah pelajari ada buku besar, ada neraca saldo, ada laporan laba rugi. Nah semuanya itu mengikuti standar. Sedangkan yang manajemen accounting karena ini kebutuhan untuk internal view. Maka ini jauh lebih fleksibel daripada yang financial accounting. Nah kita akan lanjutkan pembahasannya teman-teman. Di... Financial Accounting itu kita diperkenalkan lagi yang ini. Ini terkait dengan Financial Accounting External View, Management Accounting yang Internal View. Ada pihak-pihak yang terlibat ketika di External View, ada supplier, ada customer, ada stakeholder, ya pemangku kepentingan, ada bank. Ini kaitannya dengan pihak-pihak eksternal, seperti itu. Sedangkan yang di internal view, ini orang-orang internal, controller, ya, kemudian manager, head of department. Ini adalah orang-orang internal. Maka financial accounting harus mengikuti standar karena kebutuhannya untuk eksternal view. Sedangkan yang management accounting ini lebih fleksibel karena untuk kebutuhan internal. Nah untuk manajemen accounting pembahasan kita dilanjutkan ke pilar ini teman-teman. Ini adalah komponen dari controlling. Jadi kalau teman-teman misalkan eh, mengambil modul spesifik, nah financial accounting dan manajemen accounting itu biasanya modulnya namanya vico karena v-nya itu dari financial accounting, co-nya itu dari manajemen accounting controlling. Jadi istilah lain dari Management Accounting adalah Controlling. Nah kita akan lihat satu persatu dari gambar pilar ini. Ada beberapa istilah yang kita sama-sama perlu tahu. Yang pertama untuk Enterprise Controlling. Enterprise Controlling ini berarti mengatur enterprise sebagai suatu unit untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Itu adalah Enterprise Controlling. Kemudian yang berikutnya ada enterprise planning. Kalau enterprise planning ini menempatkan tujuan strategis dan operasional dari suatu perusahaan. Jadi itu pengertian aja sih istilah. Nah nanti ada lagi yang namanya consolidation. Kalau consolidation ini ada di buku teman-teman. Di halaman 5-32 tentang consolidation yang Key Enterprise Controlling Capabilities. Nah, consolidation itu kemampuan untuk menggabungkan laporan keuangan dari sisi eksternal dan internal. Itu namanya consolidation. Kemudian ada lagi di sini profit center. Nah, profit center ini ada dua ya. Ada yang namanya profit center. Ada yang namanya cost center. Kalau teman-teman, perhatikan nih modul halaman 5731 5732. Di sini saya turun sedikit ya sebelum. Nah, di sini ada CO sama EC. Nah, CO ini controlling, teman-teman. Controlling yang termasuk di dalamnya itu apa aja? Cost center accounting, kemudian internal order. Activity-Based Costing, Product Cost Controlling, dan Profitability Analysis. Satu lagi, EC. Nah, yang ini ya, ada CO, ada CO, ada EC. CO, EC. Kalau yang CO ini, kalau yang EC isinya dua, Profit Center dan Consolidation. Jadi, di sini pas ada di gambar e, tulisannya Profit Center, ini saya sampaikan bahwa ada Profit Center, yang di CO, sorry, profit center yang di EC, sedangkan cost center yang di CO seperti itu, jadi ada dua tapi di sini ditulis yang profit center dulu, saya kenalin ada profit center ada cost center gitu ya terus pilar-pilarnya ada tiga, overhead cost controlling, biaya tak langsung, product cost controlling, biaya produksinya, sama profitability analysis ini analisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah inilah komponen dari controlling yang dibahas di manajemen accounting. Ya, jadi ini yang di manajemen accounting. Manajemen accounting. Seperti itu teman-teman. Jadi ke belakang yang dibahas si komponen-komponen uh, ini. Apakah sampai sini dulu ada pertanyaan? Kita lihat satu persatu ya. Yang ini dulu, yang cost center. Cost center sama profit center. Nah, yang cost center ini artinya adalah pusat biaya. Ini pusat beban atau biaya. Maksudnya buat nyatetnya atau gimana? Sebetulnya kalau di perusahaan ini unit. Unitnya yang nanggungnya gitu, itu namanya cost center. Bentuknya departemen atau divisi si cost center ini tuh. Siapa sih yang nanggung kalau ada pembiayaan, ada beban tertentu, misalkan harus bayar tagihan tertentu, nah itu si cost center yang e, nanggung. Kalau profit center, ini namanya pusat laba. Profit center. Unit-unit yang menghasilkan keuntungan. Jadi di perusahaan itu ada dua, cost center sama profit center. Siapa yang nanggung beban, cost center? Unit-unit yang menghasilkan keuntungan, menghasilkan laba untuk perusahaan, itu namanya profit center. Apakah cukup jelas, teman-teman? Nanti di exercise-nya yang profit center sih nggak ada ya. Di exercise-nya nanti teman-teman kerjakan yang membuat cost center, jadi membuat master data unit baru, cost center baru, Kemudian ada satu transaksi yang dibebankan ke cost center tersebut. Jadi nanti yang nanggung cost center tersebut seperti itu. Itu tentang profit center dan cost center. Kemudian untuk yang overhead cost controlling, ini ada sedikit definisi juga. Siapa tahu mau nyatet, overhead cost controlling ini biasanya biaya tak langsung. Biaya-biaya yang nggak bisa langsung dibebankan misalnya kalau di accounting ada e, biaya air di perusahaan kan pasti ada tuh misalkan e, toiletnya harus bayar kan tagihan air kemudian ada biaya listrik untuk nyala lampu di kantor nah itu adalah contoh-contoh overhead cost controlling kalau yang product cost controlling ini biaya produksi nah kalau yang mau catat ini yang overhead cost controlling ini mengcapture biaya produksi di mana biaya tersebut tidak dapat dialokasikan langsung terhadap suatu produk. Ini biaya-biaya tak langsung. Sedangkan yang product cost controlling ini adalah mengukur biaya produksi yang dikeluarkan berdasarkan suatu produk. Nanti gambarnya, detailnya ada di bawah. Untuk harga satu produk ditentukannya, nah ini dari product cost controlling. Kalau overhead cost controlling dia biaya tak langsungnya yang nggak bisa kena langsung ke satu produk, seperti itu. Nanti yang ketiga, ini profitability analysis, analisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, itu yang dicakup oleh controlling atau management accounting. Coba kita lihat ke detail bawahnya ya. Ini tadi cost center, kemudian nanti ada gambarnya internal order dan activity based costing, ini saya skip dulu. Product Cost Controlling yang tadi biaya produksi, Profitability Analysis, analisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah jadi si CO ini, komponen CO ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, Terima hal ini. Sedangkan yang EC, Enterprise Controlling, ini hanya dua, Profit Center Accounting dan Consolidation, kemampuan menggabungkan laporan keuangan dari eksternal dan internal. Kemudian ini elemen-elemen di controlling enterprise-nya. Nah, ini NA ini jangan dipusingin ya, teman-teman. Ini controlling area yang di North America, Amerika Utara. Kita nggak di sini. Kita adanya yang di Eropa. Makanya kita banyaknya yang Jerman, France, Hamburg kayak gitu ya. Nah, karena kita enterprise-nya controlling areanya yang di Eropa. Kemudian ini company code kita yang di Jerman. Kemudian ini ceritanya ada divisi-divisi yang menghasilkan laba. Profit center makanya di sini tulisannya. Seperti itu. Nah, ini divisi-divisi apa yang dalam perusahaan yang menjadi pusat laba. Terus ini overhead cost controlling tadi. Meng-capture biaya produksi di mana biaya tersebut tidak dapat dialokasikan langsung terhadap suatu produk. Lalu ini konsentrat pusat beban. Nah, ada yang namanya internal order. Apa sih internal order? Internal order ini untuk job-job di dalam perusahaan yang bukan core bisnis. Jadi ini salah satu komponen di-controlling yang mengontrol biaya berdasarkan job atau project di dalam perusahaan. Gambarnya yang ini. Paling bawah, pisan. Nah ini. Arah akhirnya itu semuanya yang dibangun, ngeluarin biaya, bikin ada beban dan sebagainya. Itu sebetulnya arah akhirnya pengen semuanya jadi profit center, unit yang menghasilkan keuntungan atau divisi atau departemen yang menghasilkan keuntungan. Kalau konsentrator yang nanggungnya siapa masuk. sih yang, yang yang nanggung beban operasional MITC Fakultas IT gitu, konsentratornya Fakultas IT nanggung beban. Oh biaya operasional masuk jadi masuk ya masuk juga. Kalau ini tuh contohnya, kalau yang di buku ini kantin. Contohnya kantin nih, ya, di ada kantin. Eh, call center tim A ini nanggung 75 tim B ini 25 persen, sih, seperti sepertinya. Pengennya semua nanti eee, jadi profit center, ngasilin keuntungan untuk perusahaan. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Accounting menarik tapi pendek ini tuh ya. Ya, hose Oh Boleh pulang yang internal itu order nggak, Ci? Boleh. Internal order ini dari CO ya, dari yang controlling. Ini adalah komponen di controlling yang mengontrol biaya berdasarkan job atau project dalam perusahaan. Komponen dikontrolling yang mengontrol biaya berdasarkan job atau project biasanya bukan core bisnis, bukan bukan bisnis utamanya gitu. Tapi harapannya sih dia nggak e, apa ada biaya overhead, biaya tak langsung yang ngasihin keuntungan gitu ya, e, ngeluarin biaya buat bangun gedung, termasuk di investment order nantinya si gedung itu harusnya menghasilkan keuntungan, bisa nampung siswa lebih banyak dan sebagainya gitu. Ada accrual order, ada order with revenue, ini semua yang bukan core business. Biasanya bukan core business, ini dicatatnya pembiayaannya di internal order. Perusahaan mah nggak bisa ya ngeluarin uang tiba-tiba semua kita. gitu. Jadi pasti mereka ada pencatatan, oh ini termasuk investasi, oh ini memang perusahaan distribusi jualan printer, alat printer, MOS, USB, alat komputer gitu ya, seperti yang kita lakukan di AIDES, nah itu berarti core bisnis. Tapi ketika perusahaan ngebangun gedung, nah itu sudah bukan core bisnis, tapi keuangannya tetap diperhitungkan. Itu yang internal order. Gimana? Cukup jelas kah Mas ya? Uh, berarti tadi uh, komponen dikontrolnya di yang mau itu job atau proyek gitu, Ci? Berdasarkan job atau proyek? Oh, berdasarkan Jalapin. job atau proyek. Oke. Okay. Ya, berdasarkannya berdasarkan job ama proyek, job atau proyek. Nah di CO ada satu lagi namanya activity based costing. Kalau activity based costing gambarnya, nah ini, ini perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Jadi kalau sampai terjadi pembiayaan atau dihitung biayanya, yang dihitung adalah peraktivitas. Oh iya teman-teman internal order ini ada limitnya ya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa terserah, nggak bisa bebas biayanya. Tapi di sini ada limitnya. Misalnya untuk bangun gedung. Oh nggak boleh lebih dari 500 juta. Nah maka akan diperhitungkan pokoknya pembiayaannya itu nggak boleh lebih dari 500 juta. Misalnya dicicil nih keluar biayanya dari perusahaan. Bulan pertama 200 juta, bulan kedua 200 juta, bulan ketiga 100 juta. Nah seperti itu, itu ada perhitungannya. Jadi ada limitnya. Tapi, kalau yang activity-based costing, nah, ini perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Ini nggak ada limitnya. Terus, detail bawahnya, ini product cost controlling. Di sini disampaikan lagi, gambar siklus seperti waktu kita belajar di unit 4 pada saat produksi, ya, mulai dari forecasting, sales operation planning, demand management, MPS, MRP, sampai proses produksinya jalan dan selesai. Nah, produk cost control ini, perhitungan biayanya berdasarkan produk untuk menentukan harga satu produk berapa. Terus, yang ini profitability analysis. Nah, ini copa profitability analysis. Ini kalau ada teman-teman yang ngambil data mining, mungkin yang mata kuliah data mining, ini kan data itu kan seperti cube, seperti ini terus diambil salah satu bagian begitu dibuka. Data ini mengandung karakteristik sama value. Jadi, di sini, kalau dilihat, datanya adalah untuk yang country-nya Jerman, wilayah utara, ada sales person namanya Parker di produk grup elektronik. Kode materialnya segini. Maka, apa yang dianalisis dari data ini dianalisis cost-nya, biayanya, pendapatannya, revenue, kemudian keuntungan dia, gimana sales plan dia, kok dia jago banget jualan barang elektronik ini. Karena jagonya dia itu akan menentukan production plan, berapa banyak produksi untuk material ini diproduksi. Oh, laku banget, berarti harus berapa banyak produksinya. Seperti itu, terakhir akan menentukan bonus dari si Parker ini. Itu dianalisis. Ini menguntungkan enggak? gitu kan biasa kalau udah nyangkut keuangan, mau pasti dianalisis. Ini nguntungin enggak? Bakal rugi enggak? Kalau rugi, ruginya berapa banyak? Kalau untung, berapa banyak untungnya? Terusin enggak? Seperti itu. Nah itu yang ada di Profitability Analysis. Terus terakhir, nah yang tadi, yang punyanya Ray, yang tadi tanyakan Ray ya. Jadi dari semua bahasan tentang accounting, kemudian modul-modulnya terintegrasi, ini terintegrasi ya teman-teman, finance, asset accounting, material management, atau ini modul pembelian sales and distribution, modul penjualan, sampai nanti yang berikutnya unit 6, human resource, ini yang kaitannya dengan keuangan, harapan akhirnya adalah semua jadi profit center. Nah, komponen-komponen di controllingnya yang tadi tiga pilar, overhead cost controlling, product cost controlling, sama profitability analysis. Sampai sini dulu, silahkan Ada pertanyaan kah? Kalau udah jadi profit center, tapi kan tetap ada biaya operasional, itu ngitungnya gimana? Yang nanggung call center-nya. Jadi nanti, kayak pas nanti kita transaksi di exercise, kita bakal nentuin, ini eh, ada beban, ini ada transaksi. Yang nanggung call center mana? Kita akan tentukan call center-nya yang mana, yang nanggung. Oh, jadi call center tuh nggak mungkin nggak ada ya? Nggak hmm, mungkin. Karena, misalnya, perusahaan punya, kenapa tadi bilang semua jadi profit center? Karena, kan, harapannya nanti unitnya tuh menghasilkan keuntungan, tapi unit yang nanggung kan pasti ada. Master data jadi unit gak, yang nanggung, gak mungkin profit semua ya, hmm. unit. Yang dibangunnya mah mungkin jadi profit, karena pengen jadi profit center right? ada, nah gitu ya, sip. Jadi nanti kerasa kok pas exercise, kita nanti create dulu data call center, kemudian ada transaksi, nanti kita ditanya, ini transaksi invoice-nya mau dibebankan ke siapa? Oh, mau dibebankan ke call center ini, maka nanti pembiayaannya, tagihannya yang nanggung tuh bebannya si cost center tersebut. Cost center yang master datanya kita bikin. Kalau ternyata kita salah ngeset Misalnya nanti Ray bikin cost center, Salim bikin cost center. Transaksi punya Ray, invoice-nya ditanggunginnya ke nomornya Salim. Maka nanti Salim yang akan uh, masuk di report jurnal bahwa ini ada beban segini nih. Kalau nanti di contoh kita tuh 10.000 ribu euro. 10 ribunya bukan masuk ke cost center yang dibikin sama Ray, tapi... Nanti masuknya ke tempat punyanya salim, kayak gitu. Ada pembebanan seperti itu. itu, tapi buat contoh aja sih. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? cost center itu exercise 5-4, teman-teman. Kita akan bikin cost center baru. Kodenya nanti itu... Kodenya SAP01, strip B, nomor login. Nah, ini call center kita untuk exercise uh, 5.4 nanti, ini kodenya SAP01, strip B punya saya, berarti 00. No, no. punya teman-teman tergantung uh, nomornya. Teman-teman, nanti di exercise 5.35 kita akan ada uh, transaksi processing vendor invoice ke vendor 200 kita tuh beli ceritanya beli alat tulis kantor v supply nanti itu ditanggungkan ke cost center yang ini bebannya itu ada 10.000 euro ditanggungkan ke SAP 01 strip B pagar pagar Yuk kita coba sama-sama, saya login dulu ya. Kita exercise 5 strip 4 dulu teman-teman, bikin uh, call center-nya dulu. Untuk membuat call center kita di accounting, kemudian controlling, call call center accounting. <coughs> Master data call center, lalu pilihnya yang individual processing. KS01, kalau nanti salah bikin bisa dihapus, tapi kalau udah ada transaksi nggak bisa sih. Ini constraint juga KS01, ya teman-teman. Call centernya kodenya tadi sudah saya sampaikan SAP. 01-B nomor login yang 00 punya saya teman-teman pakai nomor loginnya masing-masing lalu di tabel diminta untuk input validnya tanggalnya itu dari 1 Januari 2021 berakhirnya sampai 31 Desember 2021 Hmm, bisa ketik langsung, nggak bisa. 31 Desember 2021. Nah, ini harus diisi, karena kalau tidak diisi nanti nggak bisa dipakai call nah, center Menjawab pertanyaan Ray juga ya, kalau misalnya ternyata call center-nya cuma dibuat untuk beberapa bulan, ya silahkan validnya dari tanggal berapa sampai berapa. Seperti itu. Unitnya setelah dibuat. Kita klik master data, lalu isi data seperti yang ada di tabel nomor 2, cuma ditambah keterangan kita ya. Misalnya kayak di buku grup pagar-pagar, kita tulisnya grup B gitu ya. Grup B, baru nomor login. Semua ditambahin B aja. Sini bawahnya juga call center B, nomor login. Lalu person responsiblenya nama kita sendiri supaya nanti pada saat di exercise 5 strip 5 pas nanggung satu beban transaksi ada muncul nama kita. Jadi tahu itu datanya punya kita. Cost center kategorinya H sesuai dengan yang di buku ini ya. Hirarki areanya H9500. Company code-nya 1000 bisnis areanya sembilan ribu terakhir. Nah ini profit center seribu empat Jadi silahkan ditambahkan name-nya grup B, deskripsinya call center B, persentase responsifannya mas masing-masing. Center kategorinya H, hierarki areanya 9500, company code-nya 1000, bisnis areanya 9900, profit Center-nya 1400. Kalau sudah berhasil, teman-teman silahkan save langsung. Coba saya dulu. Oh, langsung berhasil. Cost Center has been created. Ya, silahkan. Lain kita akan lanjutkan ke exercise berikutnya yang 5 strip 5. 5 strip 5 itu nantinya kita Membebankan satu transaksi dari vendor 200 ya bukan balus lagi tapi vendor 200 ke cost center yang tadi kita buat. Kita ke accounting, kemudian financial accounting, account payable, utang karena kita belanja ke vendor belum bayar ya dibebanin bayarannya dibebanin ke cost center yang tadi. Kemudian dokumen entry pilih yang FB60 invoice Company code-nya punya kita kan seribu, jadi isi aja seribu. Lalu continue. Di sini diminta untuk ngisi vendornya. Vendornya bukan baltus, tetapi yang ada di tabel nomor satu. Vendornya nya itu 200. Lalu invoice date-nya hari ini. Terus amount-nya, ini isi langsung aja. 11.600. Pajaknya 1.600. Nanti teman-teman akan lihat uh, apa notifikasi juga. Kok ini kita tulisnya 19, tapi kok ini 1.600 pajaknya. Nanti dia akan otomatis ngasih uh, warning juga ke kita. Biarin aja. apa-apa. Kemudian GL account-nya, kita mau uh, masukkan 476.000. Ini adalah office supply. Nah, Mountnya itu kita kasih bintang supaya dia ngitung sendiri. Lalu ke kanan, cost centernya itu adalah yang tadi kita buat. SAP 01-B nomor login. Jangan sampai salah membebankan cost center. Julang dulu ya teman-teman ya. Pendolernya 200, invoice date-nya hari ini, lalu amount-nya 11.600, tax nya 1.600, GL account-nya 476.000, amount-nya diisinya bintang, benar-benar tanda bintang ya di sini, lalu cost center-nya SAP 01-B nomor login. Kalau sudah, teman-teman boleh enter dulu atau boleh langsung post. Nah, dia akan ngasih warning. Boleh tanya, Cik. Boleh saling pilih, kan? Yang tadi buat tiketnya apa ya, Cik? t F B FB60. Okay. Yang buat, nah, ini ya, invoice FB60. Okay. FB60. Nah, ini, teman-teman. Kita dikasih warning seperti ini. Enter aja buat konfirmasi. Enter dia akan ngeluarin nomor dokumen seperti ini berarti tagihan ini berhasil di posting enter di sebelah mana ini tekan apa dulu baru enter, enter aja nggak usah enter aja langsung enter aja buat konfirmasi eh, ya saya merah sih oh ya oh yang masukin intinya ke? teh yang waktu pas mau ngemasukin masukin si bintangnya tuh ada lagi yang masih belum berhasil dapat nomor dokumennya kita buktiin ya, kalau misalnya teman-teman berhasil, itu tandanya reportnya muncul. Reportnya muncul itu di sini. Nggak usah dicatat nomor dokumennya, nggak apa-apa. Kita masuk ke yang nomor dua, teman-teman. Jadi ke accounting, kemudian controlling. Ini kan tadi di sini, kita ke controlling, lalu ke call center accounting pilih information system, report for cost center accounting, plan actual comparison, pilih yang paling atas. Ini nggak bisa disebutin ya, tikotnya panjang. Jadi teman-teman mending lewat sini, controlling, cost center accounting, information system, report for cost center accounting, plan actual comparison, yang paling atas. ada yang perlu rootnya enggak teman-teman double click aja ada kalau... ada di modul C. ada ada. Ada. ada. Nomor, ada, ada. 2, nomor 2, nomor Ya, Halaman 548. Di sini informasinya udah dipangisiin. jadi kita tinggal ngisi password di sini SAP01 strip B nomor login. Kalau benar, begitu di yang di kiri atas ini ya. Teman-teman akan lihat report kayak gini. Ini cost center kita yang tadi, SAP 01, ini transaksi kita beli office supply. alat tulis kantor 10000 Tanpa pajak kan? Karena kan enam 11600 pajaknya enam 1600 Maka hitungan ininya sebelum ada pajak itu sepuluh 10000 Nah kalau teman-teman lakukan yang nomor satu sekali lagi, maka ini akan naik bebannya jadi puluh ribu. Karena kita berarti ngeposting lagi transaksi, kan? Ngeposting lagi invoice. Tapi kalau cuma satu kali ngerjain, ini munculnya 10.000 ribu. Silahkan, bagi yang tidak muncul, no transaction, berarti tadi belum ke save yang nomor satunya. Tapi kalau udah muncul seperti itu, sebelumnya lihat video dulu, ya. Nah dari video yang barusan saya pengen teman-teman yang -teman merasa kita udah sampai unit 5. kita udah ada di satu perusahaan namanya AIDES. ya. Nah apa yang akan kita lakukan? Jadi saya pengen nyambungin ke unit 6 yang yang pertemuan berikutnya kita akan bahas. Buatlah skenario. Jadi teman-teman boleh nanti lewat Nathan ya. Nathan. Ya lewat Nathan. Nanti Nathan silahkan. Uh, saya akan share satu Google Slide buat teman-teman kolaborasi bareng di situ. Nanti silakan teman-teman berbagi misalnya, oh Raja, saya mau pingin bagian uh, pembelian, maka Raja akan cerita bahwa di sini kita perlu beli barang apa, kemudian beli barangnya ke vendor mana. Jadi kita bikin satu cerita skenario yang utuh dari satu perusahaan. Misalnya Anang, Anang, oh saya mau pingin bagiannya bagian penjualan. Oh, berarti Anang bikin skenario tentang uh, jual barangnya apa yang ditentukan oleh teman-teman satu kelompok. Oh, mau prus nih. Jadi, saya lanjutkan ya, teman-teman. Jadi, nanti di satu Google Slide itu, teman-teman silahkan kolaborasi bagi tugas yang membuat seolah-olah kita beneran ada di satu perusahaan, sampai akhirnya nanti ada teman kita yang mengajukan diri sebagai uh, orang personalia. Nah, orang personalia, berarti apa nih? Oh ini kita bikin cerita tentang rekrutmen karyawan mau seperti apa sih rekrutmennya terus di perusahaan tuh mau bikin lowongan lowongan kerjanya seperti apa silahkan teman-teman bagi tugas jadi seolah-olah begitu nanti presentasikan itu adalah contoh model kalau kita kan pakainya AIDES nah ini contoh satu bisnis dengan divisi-divisinya seperti itu misalkan ada misalkan Ray pengen ambil perannya sebagai karyawan yang melamar, ya berarti nanti uh, Ray bikin cerita bahwa ini baca lowongan dari perusahaan yang teman-teman tentukan satu kelompok ini kemudian ngelamar, nah ngelamar itu kira-kira Ray akan siapin apa aja nih buat menjawab lamaran menjawab lowongan pekerjaan tersebut, kayak gitu jadi kita bikin skenario utuh sederhana itu aja yang unit 6 ya, itu tadi. Uh, ini buat mengisi liburan tanggal 26 Nanti di presentasinya sih di tanggal 2, tanggal 2 Juni, pas kita ketemu, pas ngebahas human resource. Kanario aja, tapi dibuat seolah-olah nyata gitu ya. Oh benar, ada yang belanja. Belanjanya ke siapa? Penetapan harganya di sana siapa? Berapa? Ada yang berperan sebagai vendor. Kalau ada permintaan dari perusahaan, ngejawab request for quotationnya itu gimana, tunjukin boleh pakai cerita mau printer, mau monitor boleh aja terserah kalau mau bikin yang baru misalkan jualan nasi ayam goreng misalkan gitu ya kalau yang dulu tuh timnya Levina, Levina Roy, Vincent Gunairi itu mereka bikin ayam kampus namanya tapi Peran masing-masing orang itu silahkan atur beda-beda. Oh, saya mah mau jadi customer ya, berarti customer tuh kalau pesan barang gimana gitu. Oh, saya mau jadi vendornya. Oh, kalau vendor berarti nerima pesanan dari perusahaan ini tuh gimana gitu. Teman-teman bisa cerita skenario perannya masing-masing. Di Google Slide aja ya, teman-teman, jadi masing-masing bisa batu uh, Ini slide saya, ini ceritaan skenario saya dan sebagainya. Nanti saya sediakan linknya, saya akan share ke Nathanae 5 ketua kelas. Oke. Sampai yang terakhir, HR ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa ada di satu perusahaan, Anda kira-kira gimana nih ngelola orang? Oh berarti harus mikirin tentang gaji, gajinya mau digimanain. Ya, silakan, Haset. Uh, untuk bagian-bagian itunya ada kayak uh, pembagiannya nggak gitu? juga ada. Nggak ada. So, uh, yes. Satu orang nentuin dirinya sendiri Kerja untuk dirinya sendiri Misalnya nanti lapor lima, ke Natanay Liman Saya mau jadi uh, supplier Ya berarti hanya benar-benar ngomongin tentang supplier aja Kamu nyuplai barang gimana, nerima pesanan gimana Nanganin pesanan seperti apa nanti oh, kalau misalkan kayak Misalkan saya punya perusahaan kan ada vendor ya Ci Vendor kan eksternal ya Ci Vendor itu kan eksternal, berarti itu nggak boleh, harus internal. enggak nggak, boleh. Misalnya Hosea, oh, boleh. Hosea mau jadi vendor, berarti Hosea itu memposisikan Hosea nya sebagai vendor. Uh -uh. Nanti kamu hubungannya oh, dengan oh. E, orang pembelian, misalkan ternyata divisi pembeliannya itu Salim, berarti Salim tuh kalau belanja ke Hosea gimana? Jadi kayak role play Hosea, jadi kayak role play. Terus kalau misalkan kayak misalkan jadi kalau misalkan di satu perusahaan misalkan nggak ada nggak ada yang ngambil jadi personaliannya gitu nggak ada yang ngambil itu nggak apa-apa juga kan Enggak boleh <laughs> kita kan mau bahas 6 <laughs> Oh oh. jangan okay. atur nyambung nggak harus berhubungan sama sap atau gimana nggak nggak harus berhubungan sama sap tapi oh. misalnya teman-teman tahu dari ceritaan saudara oh kalau ngelamar kerja teh kayak begini nah berarti silahkan yang berperan sebagai pelamar itu, gimana nih? Mempersiapkan diri untuk menjawab lamaran Nanti, kalau diundang wawancara, harus gimana? Nah, bikin skenario. Oh, jadinya, maksudnya semua proses yang ada di semua perusahaan? Proses. ya, unit sampai 6. Oh, semua pro, oh, oke okay. gitu. Jangan semua jadi vendor, jangan. Jangan hostnya bikin dari awal perusahaan sampai akhir. Jangan langsung tentukan, oh, saya mau jadi vendor sudah vendor aja ternyata bagian pembeliannya nggak nggak nanya-nanya ke saya kalau mau pesen di situ gimana caranya suratnya gimana ya berarti uh, prosesnya kurang tepat harusnya flow-nya jalan semua kurang lebih sama kayak pas lagi gas pertama iya pertama ya. ya, um, tapi pertemuan. ini memang benar-benar berperan oh oke okay. oke okay. ya. mengerti jangan jangan semua jadi pelamar juga nggak bisa ya satu aja Gitu. Makanya nanti langsung eh, apa namanya di slide-nya teman-teman langsung tentukan kan jangan sampai nanti Natan 5 lima lagi-nagi salim kamu mau jadi apa raja mau jadi apa jangan langsung teman-teman kolaborasi di eh, slide tersebut saya ini gitu saya ini kan teman-teman udah udah nyampe unit 5 ya tinggal minggu depan nah, kalau kita ketemu lagi kita lanjutkan unit 6 gitu udah lengkap prosesnya. Oh, kalau personalia itu bikin lowongan seperti ini, ke koran. Nah, berarti teman-teman bikin ceritaan. Ini lowongan ditempel di koran. Koran itu berapa biayanya. Kalau enggak pakai website yang jobstreet, jobdb. Nah, teman-teman silahkan kalau lewat situ lowongannya seperti apa. Dipelajari prosesnya. Gitu. Gak boleh nggak ada yang gak nggak ada yang berperan ya. Kalau begitu, saya bingung mau ngapain lagi. Nah, berarti silakan nanti bagi dua uh, misalkan di yang personalia ada satu bagian ngitung gaji ya bikinlah teman-teman contoh slip gaji ada satu bagian rekrutmen menerimain uh, karyawan ya berarti kalau nerima karyawan gimana nih ngeceknya, pakai apa supaya uh, bisa nerima karyawan baru atau kalau ngundang in, ngundang interview itu kayak gimana sih gitu saya pengen supaya teman-teman dapat Keseluruhan prosesnya Tapi kita terbatas nih Nggak bisa benar-benar ngelakuin ya Dulu pernah ada yang bikin video Suruh benar-benar low play. Kalau kita nggak lah ya Kita bikin uh, skenario-nya di google slide Kemudian nanti pas ketemu Teman-teman masing-masing berperan ber Mempresentasikan perannya masing-masing Oke okay. okay. ada lagi pertanyaan? Ya Hosea okay. Berarti kayak kita misalkan uh, Saya Uh, saya bekerja sebagai uh, HRD di perusahaan ini. saya terus hmm. Tugas saya itu ngapain-ngapain aja gitu. Hmm. ya gitu, -gitu Ya. Oh, okay. Kalau ternyata Hosea tidak bisa sendiri, misalnya Hosea bersama dengan Matthew, maka Hosea sebagai manajer HRD, manajer personaliannya gimana? Terus staff personaliannya harus mengerjakan apa aja? Oh, boleh gitu, Ci. Boleh, boleh kayak gitu. Takut nggak cukup, saya kan gak, saya kan belum ngitung teman-teman 11 orang bisa berbagi apa aja. Boleh kayak Oke. gitu. Oke deh. Terus kalau bagian accounting, begitu setiap bulan ngeluarin gaji, ini apa report gajinya, kan kalau kerja itu bisa ada, namanya slip gaji. Nah, slip gajinya kalian mau bikin seperti apa? Ya, carilah di internet. Oh, kalau slip gaji itu kayak gini contohnya. Untuk perusahaan ini, kita mau pura-pura ngegaji karyawan 2-3 orang itu tampilan slip gajinya mau kayak gini terus teman-teman mau menerima karyawan itu yang lamarannya itu menyertakan sertifikat ya bikinlah contoh pura-pura gitu ya sertifikat apa gitu. gitu terus kalau belanja berarti ada invoice, nah invoice teman-teman kan udah lihat di SAP tampilan invoice-nya seperti itu kalau ngeproses. Nah teman-teman di perusahaan mau seperti apa invoice-nya? Contohnya kalau ada karyawan yang eh kalau ada customer yang belanja ke kita, gitu. Sederhana aja teman-teman. Mau gambar juga boleh. Nanti teman-teman tinggal ngomong boleh juga. Mau sekalian lengkap dengan penjelasan boleh. silahkan aja masing-masing dibuat seperti role-nya sendiri-sendiri itu cuman pesan saya jangan jangan nggak berperan ya teman-teman harus pasti ada ambil peran begitu kekurangan siapa yang bisa bagi dua bagi dua ketu natan apakah ada pertanyaan dari ketua kelas nanti saya share ke Nathan ya link uh, google slide nya Eci, uh, ini berarti role-nya berarti boleh ada yang dua gitu ya cia satu ya, kalau sampai kalau sampai kurang, maka harus ada yang bagi dua sih. Berarti ini saling keterkaitan nggak sih? Hmm, semuanya. Satu kelas berkaitan. Mereka. Jadi satu slide itu begitu jalan. Uh, jadi temennya manajer boleh? Nggak boleh lah. Eh, boleh, boleh, boleh. Boleh. Boleh. Bikin, bikin ceritaan gini. Temennya manajer HRD. Uh, misalkan ada yang mau ngelamar, oh jangan dia mah dulunya pernah apa misalnya tuh, kan itu berarti teman-teman bikin skenario ada apa ya namanya nepotisme ya kolusi, apalah. ya itulah makanya. jangan, terima aja ini sepupu saya misalnya. nah teman-teman bikin skenario kayak gitu, itu kan berarti kemungkinan-kemungkinan yang terjadi mungkin hasil dari teman-teman ngobrol sama saudara oh ternyata menerima kerja ada yang kayak gitu, silahkan dibikin ceritanya Oh, ternyata ada yang di reject. Misalnya, teman-teman bikin dua contoh aplikan, dua contoh pelamar, yang satu diterima, yang satu ditolak. Nah, ditolak itu berarti teman yang dikasih tahu, eh, kamu nanti bikin skenario yang sebagai karyawan yang ditolak, ya. Ditolaknya itu gara-gara apa? Teman-teman, nah, cerita kita analisis bareng-bareng gitu, tapi jangan semuanya jadi. Pelamar juga, jangan semuanya jadi vendor juga ya. Satu aja, vendor satu, customer satu. Terus, misalnya pinjaman ke bank. Teman-teman perusahaannya pinjam ke bank. Berarti pihak bankingnya satu. Sederhana aja. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Cik, berarti ini kita harus bikin skenario-nya gitu ya, Cik? Ya, barengan. Barengan? Barengan. Okay. Tapi ketika orang sudah... Ngetek role-nya dia berarti dia bertanggung jawab untuk bikin skenario role-nya dia, gitu Nathan. Kalau okay, pembelian berarti pasti hubungannya sama vendor ya, vendornya harus ada gitu. Mm. Yeah. Bisa ya teman-teman. Okay. Kalau kesulitan dengan menulis banyak-banyak di Google Slide. Teman-teman kasih gambar-gambar boleh. Yang pasti nanti kalau pas disampaikan di dua Juni, teman-teman boleh mempresentasikan dengan baik. Silahkan. Supaya teman-teman bisa ingat-ingat modulnya dari unit 1 sampai 6. Itu aja. Oh iya Ci. Perusahaannya bebas? Bebas. Atau boleh ambil dari yang sudah ada? Jangan, Tangan jangan. Saya. Jangan, bebas aja. Oh. Namanya juga nama nama teman-teman aja, pilihan teman-teman. Berarti perusahaan sendiri gitu ya, cik? Ya, ya. Oh. Tapi satu ya, tapi satu perusahaannya. Ya. Kalau sebagai vendor ya, berarti vendornya cerita perusahaannya dia sendiri dan dia jawab orderan dari perusahaan ini gitu. Mau nggak ganti namanya Aides ya, terserah juga boleh aja bebas. Yang penting sih bagian-bagian kerjanya, tim-timnya. Coba apa aja ya? Penjualan, pembelian, produksi, tuh. Kalau ada iya produksi. Kalau enggak ya berarti teman-teman jual barang jadi kan. Keuangan sama human resource. Cukup satu orang satu. Kalau merasa tidak butuh pihak eksternal, ya berarti vendor sama customernya dianggap menerima orderan kita. Kita yang ngirim surat orderan, tapi ya udah dianggapnya vendor pasti ngirim, boleh juga sih. Jadi, semuanya ada di dalam internal perusahaan, boleh. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nanti saya monitor dari Google Slide-nya, ya teman-teman. Kalau hari ini bisa selesai, ini baru jam segini. Boleh juga, silahkan. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Coba -teman? saya siapin slide-nya, ya. irp ke folder aja supaya takutnya ada yang butuh lebih dari satu folder, eh satu file tapi slide dari saya sih cuman satu ya tapi kalau teman-teman mau create mau bikin folder-folder buat mungkin lampiran, foto, dan sebagainya, silahkan aja. Sudah, saya siar dulu tugas bisa dilapik. Saya share di Zoom aja supaya teman-teman bisa langsung akses ya Terus saya WA-in Kenatan Siapa tahu mau dikirim ke grup Sudah sih teman-teman Nanti kalau sampai amit-amitnya ada yang Keberatan untuk mengerjakan tugas, boleh lapor langsung ke Nathan. Jangan jadi beban, ya teman-teman. Saya mau bebas, boleh sampaikan juga. Oh, saya mah terganggu. 26 Saya mau liburan gitu, dan saya nggak selesai hari ini. Ayo, ya. udah lapar aja ke Nathan, nggak apa-apa. Ini mah cuma buat cik. rangkuman aja, ya. Eh, boleh request roll nggak, cik? Eh? Request roll, boleh nggak Request roll? Boleh, ini ada, masih ada teman-temannya silahkan langsung tag di Google Slide yeah. yang nggak saya share ya. Raja mau jadi apa? Ini Ci. mau jadi kreditur sama sama Wendy cik Dia jadi debiturnya. Oke, okay. silahkan ditulis di slide nya di Google Slide nya. Boleh, silahkan. <laughs> jadi satu. Nanti tidak sesuaikan aja kreditur mau gimana, debitur mau gimana. Berarti kan kalau e, ini berhubungan dengan keuangan, mungkin wedi atau Raja nanti salah satu jadi bagian keuangannya di perusahaan. Sekalian sama mengelola payroll. Nah, Silahkan juga. Silahkan ya teman-teman, aksesnya udah dibuka, e, dicoba. Mudah-mudahan role play nanti bisa dipresentasikan dan saya bawa ke teman-teman IRP berikut-berikutnya. Silakan dicoba. Oke. Okay. Saya materi sudah selesai, pembahasan kita sudah selesai. Waktu boleh dipakai juga buat silakan koordinasi. Mudah-mudahan nanti Nathan lapor ke saya, Ci, kelompok kami mah sudah selesai gitu ya. Jam 5 udah beres saya cek. Siapa tahu gitu udah selesai. Silahkan aja Saya tutup meetingnya ya teman-teman Minggu depan tidak ada pertemuan Karena 26 tanggal merah Ketemu lagi tang Kita akan ketemu lagi tanggal 2 Juni Oke teman-teman Oke. Sip Terima kasih teman-teman Sampai jumpa tanggal 2 Juni ya. eh, Terima kasih malam, Terima kasih